Get ready for the countdown? Five, four, three, two, one, zero. <laughs> Oke okay guys balik lagi di channel gua intimas motor kali ini kita ada kasus uh, Lexi dia timbul kode 12 nah ini di speedometernya ini muncul kode 12 dia di starter nggak mau nah apa di motor ini nah motor ini tuh sebelumnya sepulnya ini kebakar nah ini udah diganti spool baru tapi tetap nggak mau juga karena yang sepul yang lamanya itu dia kebakar nah ini motor di motor ini tuh dileksi sepulnya itu kebakar awalnya kebakar jadi ini udah di sebenarnya udah diganti sepul baru tapi dia masih tetap nggak mau connect juga guys nah terus pantengin channel ini dan jangan lupa di like di subscribe dan di share biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya oke gak usah berlama-lama, kita langsung ke permasalahannya. Oke, guys. Nah, setelah kita cek uh, di sini ada masalah satu gejala nih, guys. Nah, ini kita bareng sama Bang Iksan. Nah, oke. Okay. Nah, ini masalahnya di sini nih, guys. Di apanya, Bang? Di kabel bodinya. Nah, ada di kabel bodinya ini ada yang putus. Putus. Di sini kan dia panas nih, guys. Di sini kan ada besi sebelumnya ini memang ketutup tutup sama solasi, solasi pabrikan tapi tetap dia kan ada panas di sini. Jadi kabelnya ada yang putus tiga. Nah, kabel yang putusnya ini ada warna coklat sama warna putih ini kan pulser. Nah, di sini ada kabel CKP-nya, guys. Nah, kabel CKP ini kan langsung ke ke sepul dia, langsung buat starter. Jadi di sininya kemungkinan putus. Nah, kita rapin dulu di sininya ya, guys. Oke, lanjut terus. Oke, kita ke tahap penyambungan kabelnya dulu guys kita siapin solasi bakar terus sama, kor, sama korek api ya nanti kita jadi pakai solasi ini sih tujuannya untuk merapihin si kabelnya ini jadi kebungkus Oke okay. Setelah udah disambung kabelnya, langsung kita rapin aja ya kabelnya kita solasi, kita bungkus lagi. Setelah udah dipasangin kabelnya udah dirapin, larang kita mau coba, coba bang istana dipintar. mana ya? Kodenya mati. Kode 12-nya. Jadi jadi kesimpulannya di kabel yang ininya itu ada yang putus kabel ke CKP-nya. Jadi bikin sepulnya kebakar karena koslet dari sini ya. Jadi sepulnya kebakar. Dia udah diganti sepul tetap enggak mau hidup ya karena di sininya coslet. Di sininya ada kabel yang putus. Oke. Okay. Jadi diperhatikan dulu kabel-kabel yang gede ininya Tahu-tahu ada yang putus Joss gak pak? Joss gak? Joss dong, mantap Semoga bisa bermanfaat bagi kalian Jangan lupa di like dan di subscribe Jangan ketinggalan konten berikutnya okay? Salam salamnya mas, semakin di depan Gaspo